Assalamualaikum, Bang. Permisi, Bang. Bang, uh, uh, izin bikin konten, Bang ya. Oke. Boleh ya. Uh, ini kue apa, Bang? Kue putu. Kue putu, ya? Dari sini aja. Wah. Eh dengan Mas siapa? Dengan Mas siapa, nih? Dengan Mas Wahab. Mas Wahab ya? ya? Oh. Ini jualan apa ini, Bang? Kue putu, Bang ya. Kue putu. Kue putu, guys. Uh. Ini Masnya asli mana, Mas? Aslinya dari Jawa. Oh, Jawanya mana nih, Mas ya? Jawa ya? Brebes Oh, Brebes Oh, iya, iya Ini tinggalnya di mana, Mas? Di Bangko Di Bangko Kota, ya? ya. Oh. Ini apa, jualannya dari jam berapa, Mas? Baru keluar Sekitar jam Dua Oh, jam duaan an ya? ya? Sampai jam berapa itu, kira-kira? Bisa -kira? ya, Oh, malam, Bang, ya? Malam Itu rutenya kemana aja, tuh? Ini lah, sampai A1 Hmm, berarti di Tran ya? Nah Oh, oke okay, okay. Udah berapa lama, Bang? 15 15 tahunan ya, jadi guys, buat teman-teman ya yang uh, apa melihat emas ini jualan larisin ya, guys ya. Ini emasnya, ini uh, standby di mana, Mas? Biasanya mangkal, enggak mangkal dah. Oke, keliling. Oh, keliling aja terus ya. Oh. <tuh> ini satuannya berapa, Bang? Seribu, seribu ya ini. Nah, jadi guys, ini emasnya murah meriah, guys ya. Uh, jajannya -nya. hanya seribu rupiah, guys. Nah, jadi untuk teman-teman yang uh, tahu masnya ini silahkan datang langsung dan cicip ya gejala nah, ini murah meriah hanya seribu rupiah bang ya. Hmm. Yeah. Oke okay, wah saya pesan sepuluh ribu buatnya mas ya. Oke okay, terima kasih banyak. Oke, okay. jadi guys, uh, ini makannya sudah dapat ya. Kita udah dapat makanannya. Nanti gimana kenikmatannya kita akan cicipin ya guys. Oke okay, kita akan cicipin. Oke okay, jadi guys, uh, ini kita udah dapat ya makanannya. Nah, ini adalah satu makanan uh, legendaris ya. Ini bisa dibilang langka sih. Ini kalau nggak salah kue putu ya. Ini guys bisa dilihat. Nah ini guys ini kue putu guys. tadi kan saya lewat kebetulan saya lewat di pinggir jalan kan ada kue putu nah, kita review lah ya, gitu. jadi untuk teman-teman yang mungkin uh, mengetahui bapaknya ini di jalan ya atau mungkin lagi standby uh, berjualan, uh, silahkan uh, cicipin ya atau beli ya. murah guys. satunya ini ini seribuan guys. hancur guys. kayak hati ini. Oke, angkat hancur dia ya. nah, Segini nih Seribu guys Ini nggak ya guys Segini sih Ini emang agak cue sih ini. Nah, ini nih Ini dapat banyak guys Ini tadi porsi 10.000 kali Oke, jadi gimana ke nikmatannya ini Kita akan cicipin ya guys Bismillahirrahmanirrahim Luar umpas karena Vima harus teman-teman Oke, kita cicipin ya Kita cicipin guys Hmm Hmm. mantap ya ini gula bang ya guys jadi kasih gula bang dan gula merah gula merah maksud saya gula merahnya ini dikasih gula merah terus ini ada bahannya dari bahan apa ya bahan itulah bahan pembuat uh, kue putu guys terus ditaburin dengan uh, parutan kelapa guys ya ini guys hmm. Hmm nih hmm. hmm. hmm. jadi buat teman-teman ya yang mungkin um, mengetahui padanya ini lagi berhenti dan lagi standby jangan lupa ya uh, di apa dilarisin ya buat teman-teman ya dilarisin dan dibeli ya cobain ini mantap guys nah ini kan ada putih-putihnya ini ini kelapa guys bisa dilihat nah ini kelapa guys kelapa dan ini yang merah-merah oh, yang merah, merah ini gula merah guys ya gula merah guys ini gimana ke nikmatannya dan ke lezatannya ini silakan uh, cicipin ya silakan merasakan sendiri oke okay, kita makan lagi hmm. Hai, hai, mantap Wow. Hmm, hmm, mantap hai, hai, hai, apa namanya? hai, hai, hai, lumeran hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, guys hai, hai, hai, guys hmm hai, hai, hmm. Hmm. Hmm. Wow, salam munyah munyah munyah munyah mantap mantap guys satuannya seribu rupiah guys bayangkan mantap jajanan pinggir jalan jadi ini akan saya habisin ya saya akan habisin. Dan mungkin vlog kali ini cukup ini dulu ya guys ya. Oke okay, guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai rekomendasi jajanan pinggir jalan. Mungkin jajanan langka seperti ini. Dan mungkin uh, ada rekomendasi minum-minuman. Yang mungkin pengen di review ya. Silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Okay? Jangan lupa like, comment dan subscribe. Yang belum subscribe. Terus uh, yang belum melihat video-videonya. Silahkan lihat aja video ya. Guys. Semoga bisa memberikan informasi dan uh, memberikan uh, apa referensi untuk berbisnis ya guys Oke guys, mungkin cukup ini untuk video kali ini ya. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe. Salam ya punya Huyang, punya Mantap guys. Oke, kita bayar. Oke, okay, Masih. Makasih banyak niki uangnya, mater pun ter <susuk> Okay, jadi guys uh, itu tadi adalah salah satu jajanan pinggir jalan yang ada di mana ini? di desa Bukit Mungkul ya mungkin video kali ini itu aja ya guys ya. jangan lupa like, komen, dan subscribe uh, thank you guys nantikan video selanjutnya